sama yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini di sini ada keluarga itu yang melakukan rapi tes nih rapi tesnya dilakukan oleh rsu Bunda Margonda ya rutin setiap 2 minggu sekali ini keluarga Ayu Ting Ting rapi tes terus ya sehat terus pokoknya untuk Ayu Ting Ting dan keluarga yang memang baru-baru ini baru pulang liburan dari Bandung ya, keliling kota Bandung seluruh keluarga dari Ayu Ting Ting dan disini ada aktivitas yang kedua nih ya, kebersamaan Ayu Ting Ting bersama Shiva dan juga Bilkis tersayang hari ini Lihat ketiganya begitu dekat dan begitu sayang, satu sama lain sehat selalu untuk Ting tingting Shiva Shiva dan juga kritik Bilkis Humaira Raja Semoga selalu diberikan kebahagiaan dan juga keceriaan. Amin ya Robbal Alamin. Dan berita yang ketiga di sini ada Ayu Tinting nih bersama Jingga. Ayu Tinting sembilan dua kesayangan Bunda juga gemas Jingga. Anak kecil ini merupakan salah satu anak dari sahabat Ayu Tinting atau lebih dikenal dengan fansnya Ayu Tinting ya di sini Jingga menemani Ayu Tinting selama liburan di Bandung bersama ibunda ibu tercintanya. Sudah seperti saudara sendiri bahkan seperti anak sendiri gemasnya. Tinting terhadap jingga Dari Ade yunil si gemoy Jingga Nusyavarinak Hahaha <laughs> Dari alianser si bager, di sini terlihat ya kebersamaan Ayu Tingting -Ting, bersama Jingga begitu dekat sekali. tak mengenal bulu ya Ayu Tingting -Ting. bersama fansnya sangat deket nih, sangat sayang, ramah dan baik banget. Berita selanjutnya banget. di sini ada dari insaf nya Ayu Tingting, -Ting, yang dimana mana di sini Ayu Tingting -Ting dibuat geram nih, gara-gara cerutahan dari salah satu haters nih yang bilang bahwa Hidup Ayu Ting Ting itu telat Ketika Ayu Ting Ting menuliskan sesuatu di instastory Drama apalagi ya yang ceritanya simpel lucu, romantis Langsung ada salah satu netizen nih yang berkomentar wKwKwK WK, WK, musiman banget loh Dulu deman turki ya sekarang drakor drakor Telat banget hidup loh Tulis salah satu haters di instastorynya Ayu Ting Yang sabar mbak Ayu Insya Allah di balik hater yang jahat Pasti ada kebaikan yang tersembunyi Amin ya Rabbah Alamin Pernyataan tersebut langsung dijawab loh oleh Ayu Ting Ting Halo nggak salah perasaan dari dulu udah kelihatan deh <laughs> Situ kali telat lemut Saya mah semua suka Turki Ayu, Arab Ayu, Korea Apalagi dari zaman dulu Lo Lol di sini Ayu Ting Ting ya, mungkin merasa sedikit kesel nih gara-gara pernyataan netizen yang bilang musiman banget, loh, telat banget hidup lo, dan sontak ya. Pernyataan dari Story Ayu Ting Ting tersebut membuat geram Sahabat-sahabat Ayu Ting Ting Dan disini salah satunya banyak ya Yang memberikan dukungan kepada Ayu Ting Ting Dan banyak juga yang bilang bahwa Yang memberikan pernyataan tersebut adalah orang yang baru kenal dengan Ayu Ting Ting Dan belum tahu nih kehidupan Ayu Ting Ting sejak dulu ya Awal mula karir Ayu ting-ting diawali dengan K-pop dan juga Korea Korea gitu. Dari soal lali lali, aduh berarti dari awal dia ngikutin Ayu ya Ayu sama Turki, terus suka lagi sama Korea. Dia nggak suka, tapi kepo. Hahaha. Tiga Oktober 2011 Food MNC TV ke 20 puluh di sini Ayu waktu umur 19 tahun. Kalau nggak salah, 2011 ini pas zamannya k baru ngetrend di Indonesia, faham? Dan di sini Ayu Ting menampilkan salah satu lagu K-pop ya di ulang tahunnya MNC TV yang ke-20. Masih dari si Lali Lali di artis dangdut berasa K-pop idolaku nggak makan ala-ala Korea ya nggak perlu opas nganu eh pantes aja banyak yang iri. bersinal sampai detik malah makin wow aja buseh ndeh iri bilang bos. Ini tahun 2011 ya sayang zamannya K-pop lagi like, matanya sumpah wajahnya aja nggak dipaksa-paksain jejek tuh kan gue jadi panjang lebar bahasnya biar lu melek -like padeh yang sabar ha -ha. ya mbak karena orang baik pasti banyak ujiannya begitu juga dengan Ayu Ting Ting walaupun banyak hater netizen yang tidak begitu suka dengan Ayu Ayu masih tetap sayang kok dengan kita semua tidak akan memikirkan salah satu netizen yang memang nyinyir terus sehat dan semangat terus untuk Ayu Tingting dan juga dari Lintang 3138 Wis Poco M mantap fans Ayu enggak. KKN cangkem kasih bukti itu gambar orang usil hahaha <laughs> dari titin 5425 mungkin dia baru main sosmed kurang cangkem hahaha <laughs> banyak sekali ya komentar berdatangan kemudian juga dari Fitri eca9814 ketahuan baru punya TV dan punya IG hahaha <laughs> wkwkwk Kemudian juga ada pesona pria Indonesia Ada juga Ayu nyanyi lagu 2 one di ofisial di program Boy dan Girl SCTP tahun 2011 Juga itu acara yang dibikin yang jurinya Maya Estianti, Dewi Sandra, dan Melly Guslaw jadi sudah sejak dulu ya, Iti memang sudah ke k ke korea korean bukan hanya sekarang. Dari Salilali botol dan masih banyak lagi tampar pakai karya aja Bang. Kita mah. Kemudian juga dari Shira 32. Scroll scroll scroll lagi. Nanti kita juga paham. Happy Sunday guys. Happy Sunday untuk semuanya ya. Semoga sehat selalu. Kemudian juga dari salah satu sahabat nih, ini adalah foto-foto Ayu Ting Ting sejak 2011 ya, bahwa Ayu Ting di sini memang sudah gemar yang namanya K-pop alias drakor-drakor gitu ya, yang tampan-tampan. Dan gaya Ayu Tinting juga dari dulu sudah kepop nih, bukan hanya sekarang-sekarang aja. Akhir-akhir ini memang Ayu Tinting sedang terpersona dengan ketampanan dari Lee Dong Wook ya. Setiap film Lee Dong Wook pasti Ayu Tinting tonton karena memang favorit dari Ayu Tinting. Gadang baik juga romantis. Dulu sedikit alasan mengapa Ayu Tinting sekarang gemar lagi nih yang namanya k dan juga Korea-Korea gitu. Kemudian dari Rita awal suka Ayu karena stylistnya beda sama penyanyi dangdut lain Love you Ayu Ting Ting dari titik 5425 karir Ayu dari awal sampai sekarang terus melambung sampai sukses terus Love you Ayu Ting Ting kemudian dari Eros Lina 304 awal tampil udang stylist koreanya si eneng dari Aroba 84 sejarah awal karir Ayu sukses terus Ayu semoga Ayu selalu diberikan kesehatan ya Walaupun banyak sekali nyinyiran, cibiran dari para netizen, Mimin yakin Ayu Tinting selalu kuat Karena banyak sekali para fans yang mendukung Ayu agar Ayu tidak tumbang karena hujatan dan celotehan dari para netizen Mimin doakan agar Ayu selalu sehat bersama keluarga ya dan semoga Bilkis juga diberikan kesehatan amin ya rabbal alamin Adios I think, think kadang tuh kasihan sama orang yang sok tahu pas dikasih yang nyatanya pasti malu tuh orang tulis Dias Aitingting di akun Instagram pribadi kemudian lagi ada dari sahabat Fatimah Kadir pokoknya Ayu top, Marco top selalu jadi pembahasan orang-orang apalagi hater kemarin gara-gara pengemil sekarang korea-korea paling lucu lagi sekarang kita upload foto Ayu dan Opa Ledongwook yang serasi ada yang panas ikut foto-foto jadul Ayu sama panas panas panas Kemudian, juga di sini ada salah satu foto Ayu Ting Ting saat tampil di acara. Ya, dan di sini Ayu Ting Ting juga memposting foto bersamanya bersama sahabat-sahabatnya, ada Shiva. Kemudian juga ada Anissa Nursyair sejak, sejak dulu memang sudah gemar nih Nonton Korea-Korea Dari Stellar Lovers 12 Ay, Udah dari zaman dulu demen Korea Bukan baru-baru sekarang Netizen emang kurang piknik nih Ayu Ting Ting Love you ya Sehat selalu Ayu Ting, -ting. Dan masih banyak lagi komentar berdatangan dari para sahabat nih Yang memang benar-benar cinta sama Ayu Ting Ting Yang memang tahu kalir Ayu Ting Ting Sejak awal sampai sekarang ya Bukan hanya sekedar tahu dari ujung, tapi dari pangkalnya juga. Saya selalu untuk para fans semua, ya. Semoga semuanya diberikan kesehatan dan kebahagiaan agar selalu bisa memberikan senyuman dan juga semangat untuk ayu Ting Ting tersayang. Kemudian juga dari Marbia 2021 biarin aja yang penting neng ayu sehat sama keluarga sehat. Amin ya robbal alamin Kemudian juga dari Sawit si Sumadi selamat pagi kayu. med berlibur, mat berhari libur. Semua keluarga kayu sehat-sehat walafiat dan semoga bahagia selalu. Amin ya robbal Allah untuk Ayu Ting Ting semoga karirnya semakin sukses dan juga sukses deh dengan drakor-drakornya jangan hiraukan kata orang lain hiduplah dengan gaya sendiri ya sehat selalu untuk Ayu dan semua keluarga intinya sayangi keluarga saja deh jangan mikirin apa kata netizen Lidomwu memang spesial ya buat hati Ayu Ting Ting sehat selalu semuanya selalu video bukti dari salah satu fans Ayu Ting Ting ya bahwa memang sejak dulu Ayu Ting Ting sudah sangat suka dengan Korea sampai Ayu Ting Ting langsung nih yang minta Ayu Ting Ting 47 menit yang lalu mau videonya hehehe kirim DM ya tulis Ayu Ting Ting di Instagramnya si Lola Wali dan juga Mbak Nur Story nih cantikan Ayu Tinting sejak dahulu memang bukan main-main ya cantiknya sampai sekarang enggak luntur tuh cantiknya dimakan waktu sehat selalu untuk Mbak Ayu semoga sukses selalu Oke amin. sahabat itulah perbincangan hangat sesama fansnya Ayu Tinting ya yang memang lagi heboh nih gara-gara 123 orang yang memang suka nyinyirin Ayu ting, ting Sehat dan semangat selalu untuk Ayu ting, ting Semoga semua kalirnya selalu menjulang ke atas ya Dan tetap rendah hati dan selalu baik dengan orang-orang terdekat Jangan pikirkan nyinyiran orang lain Fokus untuk mewahgiakan kedua orang tua dan anak tercinta Oke sahabat ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.